Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys okay, Selamat pagi ni aku nak share sikit cara Macam mana nak setting channel My TV dekat Smart TV Skywalk lah. Kalau korang yang mana yang menggunakan Brand yang sama ni So korang boleh lah ikut aku punya step Dia tak adalah susah sangat Korang kena tahu cara dia lah So Jom kita tengok cara-cara ni lah atau je simple je cuma kita kita tahu menggunakan remote dia orang. Kau yang pakai TV brand Skywalk ni untuk uh, setting uh, my TV dikeh uh, channel dekat apa TV Skywalk ni? Okey, kau pergi dekat bagian Menu tu lah. mula TV TV baru kan? So kau nak setting channel my TV sebab kalau channel uh, apa TV First Skywalk ni dia uh, dia dah ada per DTV di TV tu untuk macam kau pakai decoder apa decoder my TV ah uh, so uh, untuk TV-TV biasanya TV yang jenis baru-baru semua dia dah ada ah uh, dalamlah dia dah ada kat dalam tu so um so aku akan tunjukkan sedikit lah cara-cara untuk setting uh, channel channel ni lah ok so kita kena pergi dekat bahagian menu kan So pergi kat menu ok lepas kita tekan ok ok so dekat sini kita pergi dekat uh, tak nampak pulak ok kat TV tu So dekat TV tu kita tekan okey. Okey, device channel. Tekan channel. Ah okay. So dekat bahagian ni korang perlu tengoklah apa yang kita nak buat kan. Ha, so okey sebelum so, <coughs> tu aku akan tunjuklah antara okey dekat sini dia ada analog, analog scan, channel skip channel kita tak nak lah. Ni channel kita nak uh, nak move lah. Ni channel ni nak edit contohnya kita nak tukar TV3 tu nak jadi tak TV4. Ah tengoklah. Ni channel analog. Analog channel 5 tu ni fan ni aku tak pasti. Ha, ni tak boleh tak boleh masuk pun. Ha, ni untuk clear channel. Okey. Itu itu <coughs> takdelah penting sangat. So yang pentingnya ni kau orang pergi dekat channel scan ni. Okey, pergi kat channel scan ni. Pada uh, permulaan untuk uh, untuk yang tak ada channel lagi, kau masuk ke sini, so kau tekan okey lah. Okey, dia automatic scan. <coughs> so bila dah automatic scan, uh, so dia akan keluar lah So aku aku tunjuklah secara sikit ya eh, sebab nanti dia ada balik tak tak ada halnya. Okey. Okey, ini yang adalah permulaan dialah. Permulaan dia, lah. <coughs> <Pemulaan> dia. <coughs> Apabila kita dah apa, scan channel lah ha, Ni antara dia punya Yang kurang akan alami Kalau uh, apa, Nak scan TV lah Tapi aku dah Tersalah masuk ke ATV Dia sebenarnya bukan ATV lah Dia DTV So ni aku dah tersalah masuk So kita back balik lah Back balik Okey. Cak ah. Cak keluar balik. Okey. Ah, tadi aku uh, a ATV kan. Ah, aku tersilap. Ah dia sepatut dekat sini kat di TV. Ah, so yang channel-channel channel yang HDMI apa semua ni a ah, kau orang punya pilihanlah sama ada Astro, HDMI 1 Ah tu 2 ni channel apa channel lain channel luar ke 3 ni channel mana-mana ah -mana. tu pulang pada kau lah. Ha. so ini untuk channel my tv dekat a uh, uh, apa smart tv ni so kau pergi dekat TV okey alamak okey dia a uh, DTV kau masuk dekat bahagian uh, tune mode tu okey pergi kat tune mode tu okey So dia akan keluar macam ni lah. So kau tekan kat situ Pergi kat bahagian channel So channel scan Okay Okay so, Kita akan masuk sama macam tadi lah Tekan ni So dia akan automatic uh, apa? Automatic uh, ni lah Scan uh, Dia sekejap je ni So, aku terpaksa sikit-sikit kan sebab uh, bila masuk channel TV nanti nanti kena copyright uh, so aku terpaksa potong-potong sikit lah uh, sebab uh, tak nak bagi masuk bagian TV tu nanti kang dia kata kita cek tak rompak lah uh, aku ni nak tunjuk cara nak setting apa uh, setting my TV untuk uh, smart TV skywalk ni bukan aku nak tunjuk TV TV, TV, TV 3 tu pun kan aa uh, Oh so, disk dia punya tu. Dia punya apa? Okey dah siap. Ah betul. Okey guys dah siap. So so kurang okay, tadi dah siap eh. Ah uh, aku tutup sebab ah uh, inilah. Uh, bila dah aku dah settle ah uh, apa? Dia dah 100% scan kan. So automatic dia akan keluar channel lah tadi. Ah uh, so aku aku sengaja tutup lah sebab Uh, takut kena copyright So korang, per korang pergi je dekat bagian DTV ni So dia akan keluar lah Channel Ah, ha. ok Haa So untuk Kalau korang nak tengok dia punya apa Channel list Kalau untuk brand apa skywalk ni So setting dia kat sini lah Dekat channel CH ni Ah, so korang pergi kat situ Ah, so Itu saja guys Aku rasa aku nak share Sebab benda ni dia takde lah Takde lah susah sangat Cuma kalau orang tak tahu tu dia akan jadi susah sikit lah. So Dekat bahagian bawah ni, ni Kat home ni Dia ada Banyak lagi lah setting So nak pergi ke youtube apa semua Ha Asalnya aku dah pernah aku dah pernah Share kot dia punya Apa Function ni untuk ni So untuk kali ni aku share Untuk setting my tv dekat uh, smart tv skywalk lah uh, sedikit sebanyak cara setting dia lah benda, benda tak susah pun uh, simple lah so so ingat lah, kalau kau korang dah selep, siap apa ni uh, scan dia dah 100% so dia akan automatic uh, keluar channel lah sebab aku tak boleh nak uh, play yang lama sangat nanti dia uh, video aku kena copyright lah. So aku terpaksa tutup dan aku sekadar share je lah uh, so kuasa kalau korang a uh, apa? Ah uh, kalau korang rasa macam a uh, tak berapa jelas, kau boleh mesej kat bawahlah. Aku akan insya kalau aku ada masa, aku akan balaslah yang mana yang aku tahu lah yang mana aku tak tahu so aku tak boleh buat apalah. Okey guys, aku selesai itu saja. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.